Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku so, ketemu lagi dengan saya Dedi dari channel Deroso Otomotif. Saudaraku, hari ini saya ingin mereview dan memasarkan mobil yang tentunya insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua insya Allah mobilnya harganya murah, mobilnya bagus yang pertama saya ada mobil Agya Agya ini tahun 2014 bertransmisi manual ini tipenya tipe TRD tipe STRD ya mobilnya warna biru kilometernya masih sangat rendah sekali untuk pajak pun sekitar 1,5 pajak bulan Agustus untuk alamat SNK di Jakarta Barat Insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan nih mobilnya saya jual murah, ini sedikit ada dan dikit ya, tapi insya Allah mobilnya rekomendasi. Tidak bekas eksiden besar. Kategorinya aman. Karena mobil ini benar-benar jarang pakai. Kilometernya baru 39000 Kilometernya asli service record 39000 Kalau di service recordnya malah sekitar 20 20000 ya. Ini mobil jarang banget dipakai Untuk AC nya pun masih enak dingin so, Masih dingin banget Audio di set unit masih mulus dan kabin di daleman dashboard masih bener-bener rasanya rasa baru ya di door trim pun masih bagus banget door trimnya airbagnya pun masih berfungsi dan tidak pernah terbuka ya masih asli atau bekas gantian karena kelihatan dari sininya kalau bekas gantian. Dari sininya juga kelihatan semua. Oke, baik kita lanjut ke belakang. Untuk di belakang semuanya masih dalam kategori aman. Tuh ya. Nah, ini kalau nggak salah nih ya, ini ban serepnya aja belum turun ini bahan serepnya belum turun sama sekali oke okay. Selanjutnya saya ada mobil Chevrolet Captiva Bertransmisi otomatik yang diesel atau solar Tipenya tipe 2000 cc tipe L Tahun 2011 pajaknya di bulan 4 Untuk nilai pajaknya pun sekitar 4 juta daerah Tangerang Kota Kategori mobil ini, mobilnya insya Allah aman, terkendali, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Untuk kondisi baik mesin maupun bodi, masih dalam kategori sangat layak pakai. Untuk harga pun, kita jual nggak terlalu mahal, kita buka harga 120 ditawar aja, dan kita cek ya. Kalau ini pemakaian dalam batas kategori normal ya. Ini mobil benar-benar. Enak mewah, dia kursinya pun sudah rekening dan sliding, sudah cukup komplit ya. Ini bisa naik, sliding, reclining dan head adjuster. Tapi masih dalam joknya sudah jok kulit asli original. Untuk di door trim pun masih asli, masih cukup sangat bagus ya. Kita buka kap mesin. Sambil kita hidupin Ini mobil yang tipe diesel ya Nah Untuk di mesin pun Masih original bawaan dari pabrik Tidak ada bekas kecelakaan ya Sama sekali Masih asli Dan untuk kapasinnya pun Sangat tebal ya Kalau untuk mobil Chevrolet ini ya enak deh, pasti recommended nih bagus dan di bullhead pun di apron depan sudah bekas ada accident masih sangat asli bawaan dari pabrik untuk mesin pun dia masih perawatan terawat sama user pertama insya Allah mobilnya bisa langsung pakai ya saudara dan mobil ini kita garansikan garansi mesin untuk satu tahun jadi saudara beli mobil ini Insya Allah nggak bakalan khawatir karena kita garansikan satu tahun untuk garansi mesin ya saudara Oke kita pindah ke bagian belakang Dia seatnya yang tiga baris ya. Seat yang tiga baris. Jadi mobil ini benar-benar sangat nyaman sekali buat kalian. Dan untuk di bagian belakang pun. Aman nih kategorinya. Masih sangat layak pakai. Aman nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Oke okay, di dalam pun sini masih aman ya kategorinya ya masih asli bening bersih tidak bekas ada indikasi eksiden untuk bodi-bodi pun nah kita lihat juga nih di sealer-sealer sininya masih utuh semua ya nggak ada bekas eksiden juga jadi mobil ini kelayakannya sangat pantas untuk dimiliki saudara saudara semua yang akan memiliki kendaraan ini. Kita buka harga 120 juta masih bisa nego. Untuk kilometer yang sudah ditempuh sekitar 100000 ribuan kurang lebih. Roofland tersedia. Asli bawaan dari pabrik. Oke ya baik saudara. Berikut yang tadi telah saya uraikan Semoga review ini bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan. Akhiru salam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi dari segi penyampaian maupun penampilan. Saya tutup, Wabil Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.